Kan gue lagi nanya topik ini dah ke Swirman dah. Topik. Nah boleh silakan silakan. Terjatuh lu itu jatuh jatuh jatuh dalam mental dan segala macem Waduh. Jaman sekolah nih. Bebas sih uangan lah, <tuh> keluarga lah, atau mental uh, apa bicios, apa kesah itulah. <tuh> gua, gue nih, gue kekes juga. Gua kan jarang marah ya. Juga mungkin belum pernah liat gue marah atau nangis gitu. Eh, <tuh, marah! tuh> <tuh> <tuh, marah. tuh> <tuh>, itu marah, <tuh>, itu bukan marah. Nah, itu gue cuman bisa ngasih liat kayak gitu pun emang cuma orang yang apa bersangkutan yang menyebabkan gue seperti itu. Jadi gue nggak ngeliat ke orang lain gitu. Tidak ada masalah nih. Iya mas. Irul aja gua gitu. Gue ke Irul aja. Ke yang lain gue nggak cerita. Gue emang menganut kalau misalnya gue punya masalah gue nggak cerita kecuali ditanya dan orang yang tepat nanyanya hmm. di waktu yang. Tepat. Nah, terus kalau ditanya titik terendahnya jujur aja baru mungkin satu kali ya. Benar-benar itu tuh kuliah sih. Pas kuliah tuh pertama gini kan. Gua punya cewek juga waktu itu putus, galau lah. Makanya gue ngerokok. Nih, gua ngerokok gara -gara ini gue ngerokok gara-gara. Jadi dari awalnya minta rokok karena galau, enak cobain-cobain, minta-minta minta-minta, beli ketengan. Habis hmm. itu beli ketengan, habis itu beli rokok kecil yang kayak sampurna isi 12 apa. Lama-lama Nah, disitu Gue putus sama cewek gue gara gara ya Guanya Ketawanya Gakak Bukan kata <laughs> <-gara ngakak> putus <laughs> Empur karena sama Ini kekuatan finansial keluarga gue Waktu masa itu tuh Juga lagi turun hmm. Jadi jarang-jalan lah Terus ya Harusnya gue lebih bisa uh, Memulai duluan Daripada teman-teman gue yang sebaya Untuk bisa nyari duit Cuman gue waktu itu sibuk Di organisasi juga Sibuk kuliah juga Sama takut juga Dalam mencoba hal baru Tapi akhirnya gue nyoba juga Gue pernah loh, loh Jadi guru bimbel Ia, oh, Gue belum pernah cerita ini Ke anak-anak yang di sini sih Gue pernah jadi guru bimbel, apa? SMP Matematik. Oh. Dulu. Ya kan SMP untuk ukuran kuliah lumayan lah ya. Yang gue bilang kemarin yeah. lo Aljabar lah. Uh. Jadi dari percintaan jatuh. Plus penensial. Mm. Itu buntar-buntar bikin lo... Lu... Bener, gitu. Kenapa gue bilang finansial nih salah satunya? Bokap gue pensiun, kerja pas gue masuk kuliah. Jadi, kerjaan bokap gue ya adalah gitu kan di tempat kerjanya. Nah, habis itu dia harusnya masih bisa, dia masih bisa kerja selama 10 tahun sebenarnya dari waktu dia pensiun, cuman karena penyakit, gak, gak kuat, habis itu. Akhirnya dipensiunin, pensiun. Ah, bokap gue lebih milih pensiun, dibanding oh, kesehatannya kena. Ya, Alhamdulillah, sampai sekarang uh, masih bertahan dan gak langsung down yang parah banget. Pelan-pelan sakitnya tuh, pelan-pelan gak langsung. Yang, oh, gitu enggak. Gimana? terus sekali lagi? Oh! Lagi dong lagi? Oh. Oh. Oh. Oh. oh! Gak anjing! <laughs> waktu gua Kulir waktu SMP Waktu SMA <laughs> Punya uang jajan puluh 50000 kan? Hmm Lu bilang itu banyak lah ya banyak, banyak banget iya, banyak. Pas kuliah, gua lima 25000 Bayangin lu pas udah makin gede Tapi malah uh, uang jajan lu juga oh, makin ini, kecil tuh, gitu, ya. Padahal di waktu kuliah, gua kuliah bisa seharian Anjrok ya, nah, banget loh kalo gitu Lumayan Gua jujur aja nih kalau gua buka finansial Bokap gue dulu punya dua mobil, sekarang udah gak ada sama sekali Banyak yang bilang nih, gue bikin tiktok kan Waktu yeah. itu gue pernah bikin tiktok Can money by happiness gitu. yeah. Banyak yang gue bilang enggak kan gua bilang enggak. Karena menurut gue duit gak jadi sumber utama untuk lo bisa bahagia Karena gue pernah denger cerita kalau lo banyak duit pun bisa jadi lo gak bahagia Itu gue denger cerita doang tuh alasan kenapa gue bisa uh, setuju sama hal itu Tapi orang-orang di komen banyak yang bilang gini Wah lo bilang enggak karena lu baik duitnya apa segala macam Mungkin karena tahu gue waktu pernah cerita gitu kan Gue sekolah di tempat bagus lah, kuliah ada duit lah Nggak, jing, Gue gak banyak duit sebanyak itu sekarang juga ya. Gue tuh punya mindset, punya prinsip juga Bukan karena gue banyak duit anjing Emang gue tahu oh ini Gue ambil ilmu tuh dari kehidupan orang lain juga Yang gue akhirnya jadiin prinsip lah gitu hmm. Cuman banyak orang yang bilang Wah, lu mah orang tajir anjing Terus pernah gak lu kayak belangsak banget gitu Belangsak itu kayak Waduh, gue pengen ngerokok, gak punya rokok sama sekali Dan atau apalah itu hal yang paling menurut tertolol gitu Nah, jujur kalau soal finansial Sampai detik ini Alhamdulillah Walaupun emang turun Masih cukup rokok, masih bisa beli Kayak waktu itu Terus kalau makan Masih bisa buat ya Yang tadi bimbel lagi apa Masih nampung buat makan Kayak kelaperan itu gak pernah berarti ya? Alhamdulillah belum pernah Alhamdulillah. deh Itu salah satu yang gue gak dapet Kalau si Air kan sering cerita tuh Kelaperan susah bagi makanan sama ubi Waktu di warnet Itu tuh gue gak pernah Jadi gue mungkin agak susah relate-nya gitu loh. Cuman gue mau coba maham. Yang gue pernah sampai jatuh banget itu cuma gara-gara cewek deh nih gue ceritain dikit nih gue putusin paling sakit hatinya di situ waktu itu titik di mana sakit hatinya pas lu sholat. uh lu balik hmm. sholat. tuh gue udah jarang salat padahal kan, itu <laughs> jadi balik salat sih eh, serius serius pas sujud nangis dong Ih, serius gua gara-gara cewek doang tuh gara-gara cewek gue sujud bukan minta supaya gue tuh balik, -balik. Uh, balik lagi nggak gue aduh nih gue kuatin dong jangan sampai nangis gitu loh kalau emang ini jalannya kuatin gua gitu gue nggak mau nanti Aduh, sama cewek aja nangis gitu Gimana nanti masalah yang lebih berat, gue ngeliat kayak eri kayak lupa Lupada misal Kalau ada yang lebih berat dari gue, ya gue kalau cewek aja nangis itu gue apa? Tahun berapa tuh? 2012 eh, Setengah pertengahan masa gue kuliah, pacaran, sisanya gue gak pacaran, udah jomblo. Dan lu bangkitnya itu dimana gara-gara apa dan apakah ada panggilan dari Wahyu? <tuh> ya si Wahyu, ya, si Wahyu. Jujur Jujur hmm. uh, Gak ada titik ya Dek Maksud gua Bener-bener perlahan Sampai lu akhirnya gak sadar Oh dalam sendirinya kan? Ya. kan lu sering dengar, Apalagi waktu lu Belum masuk Tapi udah lihat konten erik Wah oh, Wirman jomblo 7 tahun Jomblo tujuh tahun hmm. Itu kalau dihitung Gue bener-bener jomblo 7 tahun Beneran waktu itu Kan 2018 hmm. ya Eric Atau 2019 Itu gua pacaran terakhir ya Kuliah Tapi tipsnya itu nih ya Lu kalau udah putus sama cewek tuh harus dapetin cewek lagi Biar lu gak galau Nah Itu triknya sih Masalahnya deh Biasan tapi kalau itu Gue pernah mikir kayak gitu juga Tapi bener, itu salah satu trik mana lu tuh bisa cepat move on hmm. Misalnya lu punya cewek dulu, sebelum lu putus, atau nah. setelah lu putus, yeah. lu udah ada yang deket lah yeah. Cuman, gue gak ada satu itu Mungkin karena gue setia kali Anjas Dan lu masih <laughs> gue gak tau pas putus juga lu <laughs> mati rasa sama cewek pasti satu itu deh gue pernah ngerasain kayak gitu waktu sama istri gue sih dulu mati rasa oh, gitu, mati rasa ah serius bukan berarti kita homo sih tapi gak ada mati rasa gue waktu istri gue masih pacaran gitu pas putus hmm. kayaknya gak mau pacaran sama siapa-siapa lagi hmm. ya gak sih? Gilo, gitu gak sih? Gue, gue tadinya mikir gitu cuman uh, gue berpikir kalau itu tuh gak bagus gue paksa untuk cari waktu itu ya waktu oh, yeah. gue belum lulus tapi karena gue punya kenalan tuh cuma situ-situ aja di organisasi orang-orang organisasi juga tau kalau gue tuh punya cewek tuh ini by the way cewek gue juga satu organisasi hmm. jadi ah. Gak mau ah maka Wirman misalnya ada kelas gitu kan Kenapa karena uh, ya kita udah sama-sama tahu kalau dia ini ceweknya dulu ini sama satu organisasi senior gue juga e. banyak yang bilang kayak gue dengar-dengar sih waktu gue deketin tuh dia nggak mau gara-gara ya nggak enak sama yang sebelumnya yeah, yes. goblok hahaha <laughs> Udah lama-lama akhirnya juga benar kata dede gue mati rasa Terus itu ya berjalan, kuliah juga lagi S2, sama aja eh, Kuliah S2 gue pernah juga dia macam Tapi nggak apa nggak jadian? Udah mau nikah yeah, <laughs> sana yeah. iya benar kalau misalnya gue udah bisa siap atau minimal lebih berani Sebenarnya jadi sebenarnya Nikah? Nikah lah Berarti orang di luar sana yang depresi gara-gara cinta Entah itu bunuh <tuh> diri atau jadi homo mendadak Mungkin A yang besarnya ada, ada. Kan? Yang besar. soalnya gue ngerasain okay. sendiri mati rasa, iya kayak malah, ada udah cia juga bingung, kita enggak biasa aja Masa-masa kelam banget saat lo inget kayak lo ngecek chat, yeah, gak iya, ada iya, yang Wah, ngecek Wah, itu anjing, gitu. gitu. iya sih, <laughs> <betul>. <laughs> Tapi gue kangen ngerasain galau kayak gitu, udah gue gak ngerasain malah lagi, aduh <laughs> <sekarang. laughs> Gue gua kuin kangen, lu, lu masih galau gak sih, pernah galau gitu tentang kecil sekarang berdua berdua terakhiran lah yang terakhir masih, kan iya, iya. sama irul juga loh. kemarin itu kan pas belum sama yang sekarang kan ada jeda-jedanya juga tuh selama 6 bulan apa soalnya kayak sama kayak ngecek WA, ping, ngecek hmm. kira enggak ada apa-apa gitu De. kan. Gua rindu kayak gitu. Gabut deh. gitu kan. Waduh deh. rasa cari barulah cobain kenal sama orang baru gitu bener-bener orang baru yang gua nggak kenal sama sekali gitu. Nah, itu kelebihan yang Irul tuh. Irul masih bisa bisa ngebuka lagi yang lembaran baru. Hmm. Wah, gua susah coba orangnya beneran deh. Ya. Makin curiga juga makin anxiety beneran kayak ah gue kalau dekat dia mau nggak ya sama gue nanti gue sakit lagi nggak ya kayak gitu loh pikiran kalau kalo... trauma dan takut ya lu pernah diputusin nggak enggak nah, cuman gue ditolak sering kalau ditolak kayak, kayak gue ada eh, zona-zona friendzone gitu nih lu gue kasih tau kalau lu mau deketin cewek nembak ditolak yang lu dapet paling parah itu malu kalau lu jadian diputusin yang nah. lu dapet tuh lu gak dihargain atau minimal hmm. lu tuh sampah banget di bawah malu ngerti gak? Maksudnya... definisi galau lu apa sih lu galau tuh ngapain sih ya gua baru rokok juga gara-gara putus juga masa iya jadi kayak bukan gak ngerokok kan waktu uh, ini iya, iya. kan cuman gua gak tahu lu ngerokoknya tuh gara-gara apa gua pikir lu emang bandel aja hmm. lu kan biasa iseng-iseng-iseng aja anjir enggak kan waktu itu lu gak pernah ngerokok terus dicokok-cokokin Erik lah kan suruh ngerokok terus itu tuh ese kan cuman gak enggak terlalu suka terus hmm. kayak pacaran terus putus aduh Rokok Wirman kayaknya enak nih. Nah, <tuk> Biasanya cuma 3 hari itu sekitar 100 Sekarang jadi kebiasaan jadi malah kebutuhan gitu kalau habis makan enggak ngerok ah. <tuk> iya iya. <tuk> <tuk> lu udah diputusin enggak ya, dia sama gua Gue putusin, diputusin, diputusin enggak pernah <tuk> eh, Dan menit, ditolak coba? juga nggak pernah lagi. Ditolak nggak pernah. pernah. Kayak topik percintaan. Terus putus-putusnya diputusin apa lu mutusin? <tuk> gua mutusin yang gua lakuin waktu ke cewek-cewek hmm. itu yang pasti nggak pernah serikuh tentang sifat Paling parah sifat apa deh yang sampai lu gak terima Waduh, sifat yang mana ya? Boleh nih deh Wah wow, lu sampai jijik misalnya kan Gua gak pernah mutusin orang Lu gak pernah diputusin, gua gak pernah mutusin Dulu tuh waktu pacaran nyari orang yang cocok gitu Kayak gua A ah, dia A ah. Kayak gua, gua egois dia, dia juga egois harus sama gitu. Hmm. Dan gua pengen kayak gimana ya? Gua egois, dia jangan egois gitu. Mun jadi kayak gitu dulu, kayak bertolak belakang nah, gitu. Uh, uh, tujuannya adalah melengkapi gitu. Iya, melengkapi punya kayak dia enggak punya nah, dan sebaliknya. Iya. Aduh, penyetan gua buta banget dah. Gua kayak goblok sama cinta Biar, gua, akuin, gua gua gua, gak bisa, gua Tapi gua percaya deh di antara kita bertiga kayak gue yang punya percintaan paling goblok. Iya mungkin. Lah. Dalam artian tuh kayak gua harusnya kayak Eric juga sering bilang lu punya chance mah, lu punya ini, yes. lu punya itu, lu punya ini. Tapi gua tuh tidak se ekspektasinya Erik gitu. loh Ngerti gak? Jadi gue ngerasa gue kayaknya emang paling parah di soal percintaan. Ya gue bukannya mau adu nasib, padu apa enggak. Ini juga suatu jelek yang pengen gue ubahin, ubah. Salah satunya dengan topik kali ini gitu kan. Iya benar, benar, benar. Kalau kita bener, bener, bener masa lalu, waduh. Selain kita bisa beli bitcoin apa segala macam, banyak hal yang bisa kita rubah cowok kayak gitu tuh. Gue penyitaan gue aman. Yang siang gak aman dan terbaliknya. Iya hmm. gak sih? Benar-benar. Sebaliknya, yeah. uh. gak tahu iru. Finansial siapa sih? Ya umur gue masih segini gue belum ngerasain. Aduh, aduh, gitu ya gitu sih. Gitu, sih. Nikah kapan gua target enggak tahu deh jujur aja. Kalau gua ditanya sekarang gue cuman punya jawaban kalau bisa Jangan sampai ngelewatin umur bokap pas menikah Kapan? Kalau nggak salah dia umur 35 Gue juga lupa Antara 33 atau 35, gue kan masih lama Ya bentar lagi sih nggak lama-lama 3, -3 tahun. tahun lagi ya? Iya, <laughs> yeah, 35 tahun Sebenernya lagi 3 tahun 3 tahun itu lo untuk menabung hati si cewek sih Kayak ada spare pacaran itu 3 tahun Kalau dari pandangan gue ya Jadi kita pacaran tiga tahun atau dua tahun Untuk menghapal keluarga, untuk menghapal sifatnya dan lain-lain eh, Tapi kalau gue lebih ke finansial lo deh Gue kayak nggak tahu kenapa ya kalau misal gue punya duit yang cukup, minimal buat nikah ataupun uh, kehidupan selama nikah Gas gitu, ya. maksudnya gas Gue langsung bisa pede untuk mencari cewek Dan gua bisa lebih pede lagi kayak untuk dekat sama keluarganya atau lebih kenal dia memastikan kalau kita akan bisa hidup bersama gitu kan dengan waktu yang cepat oh. kalau ada duitnya soalnya tapi, kalau nggak ada duitnya tapi ada taruh gue potong nih eh. tapi ada efek sampingnya Contoh? itu ibaratnya kayak tangarup gue punya duit ayo nikah gitu kan ya mm -hmm. tapi sampingnya lu nggak tahu sisi dalamnya si cewek itu dan, dan lu lumayan. taunya itu bakal pas menikah ya, ya. eh sorry sorry itu emang salah satunya sih itu yang gue takutin juga uh, cuman kalau disuruh pilih deh Gue masih lebih pilih itu. Gue masih lebih pilih mencari tahu. Karena gue masih bisa lebih mentolerir gue rasa. Atau gue masih bisa lebih mencari tahu ngejar cepat kenal sama si cewek. Dibanding gue bisa dekat sama nih cewek, udah dekat udah tahu nih pasti bisa jadi uh, bini gue seterusnya. tapi gue nggak punya duit gue nggak bisa meyakinkan ceweknya, gue nggak bisa meyakinkan keluarganya, hmm. gue gak tahu kenapa. itu lebih berat dan terlihat lebih jalan yang panjang gitu loh buat gue. iya bener gue punya temen kayak gitu juga dan dia Atau kayak ya? dia dia kayak pacaran lama gitu terus ya itu ya. pengen itu yang ya ada tujuannya. jadi pacaran dia gak ada tujuannya. Hmm, hmm. itu yang gue nggak mau juga dan itu juga mungkin yang jadi hambatan buat gue untuk punya pasangan lagi gitu loh. Ah, gue nanti punya pasangan tapi gue belum siap, tujuannya apa dong kalau gitu? Uh. Apalagi di umur yang sekarang, kalau di rumah bebas gua rasa Masih banyak waktu itu, kecuali eh, kiamat 2023 Oh, <tuh> gitu. <tuh> kiamat malah Temen gue banyak yang udah sekolah langsung nikah bro Gue juga udah di ini-ini, gua kemarin pulang ngamuk ke Madura kan, udah, di, udah dijodoh-jodohin Enak lu, enak ya, ya kan... lah lu, lu harus percaya sama gue, gue gak pernah dibahas soal jodoh sampai detik ini Sama orang tua? Sama orang tua Why? kamu jadi dulu orang yang bisa benar uh, bisa finansiali kuat buat lo sendiri dan keluarga baru bisa hidupin anak orang. Uh bagus. Hmm, ya. Masalahnya gue belum sampai situ cowok gimana caranya? Waktu orang tua gue sih pas gue bawa cewek langsung bawa kalau bawa cewek sini langsung nikahin aja nggak enak mati tangga gitu sih jawaban. Hmm. <laughs> kayak gue pengen nanya ke lo kayak gimana sih waktu lo bisa nikah itu apa persiapannya apa sih yang bisa bikin lo tuh akhirnya bisa? Pede nikah ya buat nikah. Gitu. Gitu. Iya tuh lo. Terus dia pernah gitu. cerita kayak waktu duit lo gak ada lo nikah kayak susah susahan lo hamil istri lo hamil Lu minjem duit sana sini selalu gak ada persiapan waktu itu sebelum nikah gitu atau minimal apa sih yang membuat lu bisa bertahan sama itu gitu loh kalau udah gue gue kalau buat gue mungkin gue nggak kuat tekanan ya mungkin ya. tekanan dari diri sendiri dari cewek keluarga cewek keluarga gue sendiri alah apalagi keluarga gue ya bisa dibilang orang bang kebanyakan jujur aja itu yang buat gue jadi tekanan gitu ya susah lah. nggak ya lebay sih kalau gue bilang tekan tekan nah, gitu juga <laughs> Tapi <laughs> nah, intinya satu emang Kalau bisa balik ke masa lalu Waduh Dosa-dosa Kesempatan-kesempatan Yang gak pernah dicapai Ambil dan yeah. dicapai Gue mau ambil semua Tapi kenapa kita mikirnya Dosa terus sama mau kita capai Ke masa lalu Kenapa kita nggak Memperbaiki masa lalu kita ya Jadi lebih baik Masa gitu? ini Masa kini Iya Tapi yeah, kita mikirnya Kita kalau balik ke masa lalu Kita mikirnya Kita bisa lakuin dosa ini Dosa itu Dosa itu oh, Kenapa baru sekarang Kita memperbaikan <laughs> dosa-dosa itu <laughs> Kenapa gak Kita mikir Oh dulu, -dulu oh, ya, so kita harus yeah, harusnya yeah. gue lebih sholat lebih rajin yeah, yeah, ibadah bener. lebih dari takoh ber Allah sebenarnya taala kan kita mikirnya dosa terbener terbener <laughs> nah dosa, nah dosa. Nah dosa. Ah, apa ya dosa ya setan bro dosa emang lebih enak Yang pahala kalau nggak nggak perlu ada setan aja. oh enak agama man ya, gue dulu termasuk yang sangat sangat religius gue waktu kecil tuh kayak gue SD ada yang namanya sekolah TPA itu gue pernah ikut, <laughs> <sekolah> <laughs> ikut. Uh, itu kan masuknya dari sore, sore dari jam tiga yeah. sampai jam 6 yeah. maghrib yeah. ya terus pulang rumah di samping rumah gua itu emang ada pengajian, tiap malam kayak baca Al-Quran, so, so, so. iya gua ikut juga sih sampai jam 8 malam gitu Udah gitu SM, SD udah selesai, pas SMP gua sekolah sambil uh, ngaji di Pondok Pesantren Tapi Pondok Pesantren masih bolak-balik gitu kan, hmm. cuma dua jam doang, sering bolak-balik Pesantren gitu Makanya gua, ya dari SMP gua sibukin itu doang sih, karena eh, terlalu religius gak kenal, apa itu dos Aku tidak baca tuh tapi gue juga, tapi gak se sereligious irul sih Karena kebetulan kan ya, sekolah Islam lagi, satu Ya, kedua baik-baik bukan yang gue nakal kayak Erik misalnya yang waktu jaman sekolah enggak gue kayak lu juga apa TPA, TPA. sore masuk jam enam pulang baca tajwid apa iya. gitu kan afal dulu surat surat-surat oh, kan. iya aduh <laughs> gue gak ada yang <laughs> SMP gua sampai gue disuruh-suruh gitu SMP kan MTS kan <laughs> yeah. madrasah Sanawiyah jadi ada ada pelajaran namanya hmm. apa kita harus hafalin gitu kalau gak afal satu surat yeah. Gak dapat nilai moga iya. gitu. harus hafalin terus susah buat nilai nih, surat yang susah kayak albaina Ah, alba'ina mah gampang, sih? gampang kok alba'ina yang susah tuh kayak yang di atas atasnya alba'ina terus al- atasnya al-koriyah -al -al -al -al al gitu al-koda. Oh iya, gitu. oh iya itu susah lebih kan? panjang tuh kayak 15 ayat, Iyi. tuh 20 ayat susah kan. Sama ini ayat-ayatnya kayak jarang yang kita dengar jadi pelafalannya tuh nggak biasa. Iya. Gimana kalau dede? <laughs> Nabi Isa mau bertemu <membelang> Dajjal. <laughs> Nabi Isa mau bertemu Dajjal di hari kiamat. Next content, kayaknya kita harus ngetes ngaji nih. Wah, wow, gimana oh, ini oh, Bener banget, gimana? Gimana? Oh. Gas, oh. gak sih? Ya, kalau baca udah ya bisa lah. Baca mah, berarti harus ada ustadz Gini, kalau gini, Aduh udah, bukan buat bercanda sih bos serius ini sih oh, ya, okay. <laughs> <laughs> jadi gitu aja guys ya. sekarang kita ngobrol juga udah lumayan ngalungi dulu tapi intinya udah kalau diambil garis lurus ya titik tengahnya yaitu bagaimana masa lalu itu bisa apa ya membuat kita tuh kayak pengen balik lagi atau apapun yang kita bisa rubah di masa lalu tuh kita pengen banget gitu loh tapi ternyata sebenarnya kita emang nggak bisa kayak gitu jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah uh, berkaca pada masa lalu apapun yang kita sesalin gitu ya akan supaya tidak terjadi lagi di masa depan dimulai dari masa ini masa lalu itu hanya untuk dilihat dan dipelajari Betul. tidak untuk kembali wow. karena memang tidak Zing. bisa lalu <ter> okay. <laughs> Emang <Mereme> kita harus lakukan adalah Mensyukuri dan melihat masa depan Dan menggapainya sebaik mungkin bisa dong kita lihat masa depan dong Maksudnya Pandangan Kalau ada nama orang yang masa depan Kita bisa lihat Pandangannya kita ke depan maksudnya itu aja sih paling di obrolan kali ini ya Thank you buat Irol yang udah mampir sama Dede juga Untuk ngobrol di drip Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau lagi ngobrol Buat sama Iro atau Dede Langsung aja komen di bawah Sekali lagi thank you yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe Irol. E Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe Dede. Nanti ada yeah. di sini ya. Nanti tolong. Nah, mau malas, gue ya. malas. Kila. <laughs> Oke okay. okay, guys, kalau kayak gitu gue tutup dulu video kali ini. Uh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, thank you. X1 forever. Tiktoknya head banging lupa Assalamualaikum. gue. Assalamualaikum, terima kasih. <laughs> <Terima. laughs>